Nama pedangdut Anggun Pramudita belakangan menjadi viral, dan banyak fans yang memperbincangkannya. Ia viral karena video saat ia manggung membawakan lagu berjudul "Bunga dengan Jargonnya Tarik Si Semongko". Video yang diunggah sampai saat ini masih menduduki puncak trending. Dengan viralnya video tersebut, sosok Anggun Pramudita pun kini makin terkenal. Pemilik akun Instagram dengan nama atanggunpramodita30 ini kerap unggah potret kesehariannya dalam media sosial tersebut. Inilah cantiknya sosok asli Anggun Pramodita yang dikutip dari Instagram atanggunpramodita30. Ternyata begini penampilan pedangdut Anggun Pramodita saat kecil, unyu banget ya. Sebagai penyanyi dangdut, Anggun Pramudita pun masih sangat muda. Ternyata Anggun Pramudita baru yang 17 tahun. Ia merupakan wanita kelahiran Banyuwangi, tanggal 30 Maret tahun 2003 usut. Punya usut Anggun Pramudita memiliki nama asli yaitu Anggun Dian Pramudita. kini makin populer, banyak fans membanjiri kolom komentarnya di Instagram banyak yang mendukungnya agar ia bisa menjadi populer sebagai penyanyi dangdut nasional Doanya yang terbaik deh buat Ba Anggun Pramudita Itulah cantiknya sosok asli Anggun Pramudita Penyanyi pedangdut yang viral dengan jargon tarik sis semongko